serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru Seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bagaimana akan memberikan informasi dan vitamin bahagia nih Seputar idola kesayangan kita Ke kabar pertama nih ada sebuah ugan spesial Kembali kita disuguhkan nih oleh leslar entertainment persahabat yang diperhatikan ada tempat tebakan kembali yang ditunjukkan untuk warga Konoha Tebak judul lagu nih bersahabat ya Bila seduh hadir Kupastikan menggantikan tempatmu Jantung pun pasti akan kuberi Surgamu ada padaku Wow kira-kira Lirik lagunya ini judulnya apa nih bersahabat ya Kalau mungkin tebak sih ini adalah Lagu lentera single terbaru Bunda Lesti Kita lihat juga sebelumnya Ada kalimat garsan yang dituliskan Leslie Lovers pasti bisa pecahin tebak-tebakan lagu ini, yuk tunjukkan kebolehanmu Kita lihat di kolom komentar, banyak sekali respon yang diberikan Dari Aku sendal Putih, Bilar mengatakan Lentera Ada juga dari Leslar Twins, mengatakan juga komentar yang sama dengan Lentera Semua yang Lentera bersahabat yang memang luar biasa Kekompakan dari sahabat Leslar mudah-mudahan tetap solid pendukung yang terbaik karya-karya dari Bunda Lasti maupun Bapak Rizky Bilar. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan dari akun Leslar Obscursi. Ini mengunggah sebuah postingan, bakal ada kejutan dan bakal ada yang baru dari Leslar, yakni Leslar Meta Force. Apa sih yang dimaksud dengan Lesslam Meta Force? Kita lihat bersahabat ya di kalimat caption info yang tentu dituliskan oleh Lesslam Skorsik. Secara etimologi, Meta berasal dari kata Meta yang artinya melampaui dan Force berarti alam semesta. Sehingga jika disatukan, Meta memiliki arti melampaui alam semesta. Seo Meta Mark Zuckerberg juga menerangkan bahwa Metaverse adalah perbatasan berikutnya Metaverse juga bisa digambarkan sebagai teknologi Yang memungkinkan orang berkumpul dan berkomunikasi dengan masuk ke dunia virtual Di Metaverse atau dunia virtual Setiap orang tidak akan berkialasan secara individu Mereka akan memiliki koneksi dengan orang lain Bahkan NPC, Otonom, dan Hologram Dunia maya tersebut membuat setiap orang bisa mencoba dan membeli barang secara virtual Artinya, produsen sebuah produk juga perlu merancang brand untuk konsumen yang ingin memiliki produk secara virtual Metaverse juga dikabarkan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas virtual Seperti di dunia nyata, lewat dunia virtual ini pengguna bisa melakukan aktivitas seperti bekerja bersosialisasi belanja bermain hingga mengunjungi tempat-tempat bersejarah. tuh luar biasa banget ya tanpa harus berpergian secara fisik nih. contoh simple metaverse game Roblox tuh persahabatnya masya Allah ini sih luar biasa banget ya mudah-mudahan semua apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita terkhusus Leslar Entertainment mudah-mudahan selalu dipermudah dan diberikan kelancaran Amin. Untuk berikutnya persahabat kita mampir ke nya Abang L ya. Kita lihat nih baju atau outfit yang dipakai ketika semalam persahabat ya. Ini dibanderol seharga 549.900 rupiah. Masya Allah banget yang Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan barokah untuk rezeki idola kesayangan kita berikutnya. Ada vitamin bahagia kita dapatkan malam hari ini Akhirnya kelihatan juga bersahabat ya Games lagi yang dibuat oleh Papa pilar Ini terkhusus untuk Oma ya Ibu Rosmela Dewi itu lagi Tentunya nyerok duit Wow <tuh> bahasanya nyerok duit ya Masya Allah Ini seru banget Maksudnya kita menunggu vlognya Luar biasa mudah-mudahan Kejutan dan vitamin selalu kita dapatkan dari idola kesenangan kita momen ini pun diripas kembali oleh lasti bilar tim perhatikan juga di kalimat gamesan yang dituliskan akhirnya main games ini juga gak sabar nontonnya seru banget pasti ayo omar semangat nyerok uangnya tuh masalah banget ya dan kita lihat juga jaga di sini kita salmuk dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Ria Ariana, mengatakan, Dedek lagi sakit ya guys, katanya tuh, wow ada pertanyaan para sahabat ya, Bunda Lati lagi sakit katanya tuh, kita lihat juga di jawaban komentar, Dari akun Suryati 7878 mengatakan, Ya, yang aku dengar sih, saya habis Rioni itu katanya tuh, Dan kita lihat juga jawaban komentar lain dari akun Leslar6624, kalau nggak ada berarti lagi istirahat doain aja Semoga selalu diberikan kesehatan untuk mereka Amin Dan kita lihat juga persahabat dari akun Ria Ariana juga mengatakan Ya semoga cepat sembuh ya Kalau sakit denger-dengar pada bilang begitu ya Semoga nggak ya lagi rehat aja Amin Doakan saja mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan kita lihat juga para sahabat ada komentar juga nih dari adinda3665 mengatakan tadi make Makeup Live katanya dedek sehat dan besok ada syuting apa gitu lupa saya tuh dia ya, sudah diinfokan oleh make makeup ketika live karena tentunya, Rizky makeup bakal ada syuting kembali buat sama Bunda Lesti Kejora. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Amin. Nah kita lihat juga persahabat ke unggahan berikutnya, kita mampir ke unggahan atau halilintar, ini unggahan terbaru persahabat ya. Kalau nih sudah berada di rumah sakit untuk proses persalinan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan semuanya selamat dan sehat, amin. Dan kita lihat juga persahabat di kolom komentar, ada komentar dari Bunda Lesti mengatakan... Bismillah kakakku, sambil kasih love hitam oleh Bunda Lesti, masya Allah mudah-mudahan persahabat ya silaturahmi persahabatan Bunda Lesti dan Kak Loli tetap terjaga dengan baik dan kita masih menunggu kejutan berikutnya persahabat jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Indonesia informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.